Oke okay guys, cara tukar kartu hadiah ya Amazon Karena saya sudah dapat vouchernya sebesar 1 dolar ya Jadi saya akan menukarkan nah disini kodenya saya sudah copy paste ya terus kita buka Amazon web resminya ya kita cari yang namanya gift card artinya kita akan menukarkan kartu hadiah <tuh> kita cek dulu ya cari dulu terus Scroll nah, kalau nggak salah kelola saldo kartu hadiah deh saldo awal saya itu 0,557 ya kita akan tukarkan kartu tapi bukan di sini sih nah, kita scroll scroll lagi cari lagi Nah saldo saya itu 0,57 dan disitu ada historinya ya. Nah kita akan tukar kartu hadiah dan yang saya copy tadi ya. Kita paste di sini, Terus tempel ya. Terus terapkan ke saldo. Otomatis dolarnya masuk ya. <tuh> Cukup mudah kan. Nah. Di situ sudah berhasil ya telah diterapkan ke akun saya. Nah, jadi totalnya 1,57 USD ya. Kegunaannya banyak kawan-kawan. Buat kamu belanja juga bisa. Dan beli item-item lain yang tersedia di Amazon ya. <tuh> kita kembali, kita cek lagi. Kita lihat historinya ya. Dan tanggalnya, bulannya, bahkan tahunnya juga sudah tertera ya jangan lupa subscribe channel aku ya guys beranda saja supaya saya lebih semangat lagi membuat video terbaru lah begitu Lumayan kan Satu dolar Aduh Aduh Aduh, aduh. Aduh, kita cek lagi. Kita lihat riwayatnya ya. Tapi di sini masih kosong. Bukan riwayat penukaran ya. Itu riwayat penjelajahan. Nah, kita akan cek history penukaran di mana ini? Kita cari dulu ya. Hmm. <tuh> Nah, disitu sudah ada aktivitas keseimbangan saya ya, yaitu story Tanggal, bulan, dan tahunnya itu sudah tertera ya, kawan-kawan. Sudah, sudah 4 kali saya menukarkan kartu hadiah di Amazon ya. Cukup mudah kok, kawan-kawan. Sekian dari saya, guys.